Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Oke teman-teman Ini saya lagi sama Mang Udin Beliau lagi mencuci piring Ya, ya tapi... Saya agak sedikit heran. Biasanya dia tidak pernah jauh sama yang namanya si Cemong. Si Cemong itu kucing peliharaannya, kucing kesayangannya yang sangat nurut. Nah, biasanya dia suka duduk aja di kursi di situ tuh di pinggirnya. Sekarang nggak ada. Din, Cemongnya kemana, Din? Aduh coba panggil, ada enggak? kemana sih si cemongnya? Kok enggak ada? Coba panggil, gimana ya? Kok enggak ada? Biasanya suka nemenin, gimana ya? Lagi pundung kali, kita lagi kemana? Kok enggak ada? Coba panggil-panggil, cariin, panggil. Nah, Teman-teman, nggak ada ya si cemongnya lagi marah. Atau lagi kemana, kok nggak ada. Atau lagi tidur. Panggil, panggil. Panggil aja. Ada nggak? Di mana? Oh mana ya Awas diambil ambil orang coba panggil-panggil panggil aja panggil coba panggil ada nggak itu dia lagi gambek lagi ngeprank bosnya dipanggil panggil diam dipanggil panggil diam, ternyata ada keluar dari gudang lagi tidur kayaknya hei, lagi ngantuk kayaknya tadi panggil panggil hmm. kucing kesayangan kucing banget kucingnya sangat disayang banget ya ini ngantuk ini Ya sangat disayang banget kucingnya. nurut soalnya hmm. Tuh, lihat kan ngerti kayak eh, ngerti itu kan terlihat panggil hmm. oh, lagi diomongin lagi dimarahin lagi dibilangin hmm. ya menurut ya. Nurut, ya namanya si cemong itu, karena... tadi tidur di gudang kayaknya, dipanggil panggil sama majikannya, ngantuk. ini kucing nurut kucing nurut sekali ini. Hmm kayak kucing, kucing yang lain, yang lain. kayak ngerti gitu lagi diomong, kayak lagi diomongin tuh lihat tuh lucu ya kucingnya ya. lucu ya kucingnya ya. tuh kayak hmm. ngerti tuh kayak ngerti lagi diomongin ya nah. emong Hei, Mong tuh nggak mau ngelirik ke saya, coba dipanggil sama boceng Coba panggil ngelirik hey. tuh. <laughs> Ngelirik, coba dipanggil sama saya Mong? Mong? Ah bener-bener gelo Siap, Mong Jadi hate orang di gurauan ke orang mana itu ngelirik-ngelirik Coba di gurauan di iku bos coba Astaga, bukan si cemong, benar-benar membuat saya sakit hati, membuat saya sakit hati ini si cemong. Panggil sama saya, dia mau nyaut. Coba saya panggil lagi, mong, cemong, cemong, sini sayang mau makan gak Sini, coba dia, Diem aja kan? Coba dipanggil sama bosnya dia mau ini nggak? Coba panggil ngelirik ya oh, nah. tuh kan bener-bener sakit hati saya sama si hey. cemong itu hmm. Jalow, ya. gila sang bos nyuci dia tidak mau jauh dia setia banget. Cun, ya banget cuy ya ini sebenarnya kuncinya kucing kampung, tapi coba lihat matanya yang ini ya, dia nurut banget sama Mang Udin, dia nggak mau jauh dari Mang Udin. Dulu pernah ditinggalin pulang kampung tiga hari ya, tiga hari. Saya perhatiin, saya perhatiin dia galau banget nyariin, terus kesana kenyari bunyi dia ngeong ngeong ngeong bunyi kesana kesani kesana kemari lagi nyari ini kali nyari bosnya oh, nggak ada dia nggak mau jauh ya barusan aja karena nantuk jadi eh uh, tidur barusan setelah dipanggil dia nyamperin dan dia dengan setiaannya Nemenin gitu kan, waduh basah-basahan gitu tuh ya, ini bahagia banget nih. Kalau kucing ini enggak ada, kucing ini enggak ada, dicariin. Mang Udin juga sangat sayang, mungkin karena ini ya ikatan batin kayaknya ya. Soalnya dari kecil, Di Mang Udin suka ngasih makan ya. Suka ngasih makan. Ya pergi, udah pasti pergi tanpa dipanggil pun, tanpa dipanggil pun dia pasti ikut. Kalau Mang Udin pergi, kalau Mang Udin pergi dia itu pasti ngikutin, gitu kan? Oh, lihat, Sah Allah, ini benar-benar ya, cjamung. Ya, nah, kaya kasih nama Cemong itu ekornya juga hitam. Hitam terus, warnanya juga nggak putih. agak terlalu Ini kalau cemong, itu bahasa indonesianya Bahasa Indonesia itu belepotan. Bahasa Sunda itu cemong, belepotan. Makanya dikasih nama cemong. Benar-benar si cemong. Benar-benar ya, banget, dia punya temen, temen curhat, kadang-kadang dia curhat ya Temen bikin tiktok, dia suka bikin tiktok, dia suka bikin tiktok dulu sama si cemong Dia berdua aja, dia mengudin tidur, dia ikut tidur <tuh> Yang lucunya itu, mengudin sholat, dia ikut sholat aneh saya benar-benar aneh gitu sama si cemong itu. Ada ikatan batin kali ya. E, buktinya <coughs> dipanggil sama orang lain enggak? Kan kebiasaannya kalau kucing itu sama si apapun. Tapi ini si Camong enggak. Sama Mang Udin aja gitu. Tuh, ya kan? Tuh. Tuh lihat, lihatnya. Tuh, diajak makan. Tuh. Dia coba. Tuh, tuh, kan. Tuh. Seharusnya pergi. Tuh, kan? Gila benar-benar semo. Tuh. Ya. Suruh makan. Oh. Disuruh makan. Eh, disuruh makan. Makannya itu manja, harus disuruh. benar-benar hebat benar -benar bahagia. Makan, si mau, disuruh. Mesti, mesti disuruh. ya? Hmm. kalau disuruh dia mau makan. Terus kalau gira -gira tetap aja dia ikut. Mau hmm. makan. Dia lagi makan ya, teman-teman. Nah, tapi kalau aja. harus ditungguin, tapi kalau bosnya berangkat dia pasti ikut berangkat walaupun lagi makan. Dipanggil dia. Dipanggil dia pasti ngikutin padahal lagi makan ya. Coba saya minta dihi Panggilin sama bosnya, tiba -tiba pergi, dia pergi Udah lagi makan dia ya, kan? Coba saya sini. Nah hmm, coba ya, dia lagi makan kan di sana ya? Biasanya kalau lagi makan, kalau lagi makan, dia makan aja. Coba panggil dia lagi makan coba. Datang gak? Coba panggil dulu. Tuh, dia lagi makan di dalam ya Coba dipanggil lagi nih Coba dipanggil lagi Iya kan Benar-benar amazing Ini si cemong Padahal dia lagi makan Padahal dia lagi makan Padahal dia lagi makan, dia lagi makan. Enak. Dia lagi makan. enak Dipanggil dia langsung nyamperin Bawasnya pergi udah pergi lagi Bawa aja makanannya ke sini akan, nah, Ya bawa aja sini makanannya lihat. Teman -teman ya. terus ditungguin ya, kalau gak ditungguin kayak takut kehilangan gitu kayak takut si bosnya itu pergi gitu majikannya pergi ninggalin gitu Gimana, benar-benar si cemong itu bikin gemes ya, bikin marah, bikin sakit hati ya. Kenapa bikin sakit hati? Karena dia nurutnya sama Mangudin ya, sama orang lain gak mau nurut. Dipanggil-panggil, diam aja sama orang lain. Cuek, kita kurang mau anggota giliran dipanggil sama Mangudin Udin, dia langsung. Menyaut, langsung nyamperin Suka dimarahin juga ngerti gitu kan Misalnya nakal dimarahin, diem aja gitu Ini bener-bener Kayak ikatan batin ya Kenapa saya sakit sati Karena saya juga sayang sama si Cemong Sayang, saya juga suka ngasih makan Tapi tapi nggak tapi enggak ini nggak apa namanya ya mau nggak mau nurut sama saya gitu udah sama saya juga suka ngasih makan tuh saya dilus-lus gitu tapi sama Udin itu nurut banget gitu dia makan aja harus deket gitu kan tadi makan di sana dipanggil nggak bener makannya tuh gitu. kalian kan si Cemong, kucing kampung yang sangat nurut. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu, hati nurun ya untuk teman-teman. Sudah support, sudah mengikuti channel saya dengan penuh. Saya ucapkan, matur sangat, terima kasih dan.